Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayu Tingliya Seus Dimanapun kalian berada coba kembali bersama di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi Terbaru, terhangat, terautodate Mengenai Ayu Tingting Bagi sahabat semua yang baru, -baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk Like, komen serta Subscribe-nya dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting Informasi yang pertama di sini ada live Ayu Ting yang mengatakan bahwa Ayu akan bertemu segera dengan Jenny Blackpink. Wah Ayu Ting sepertinya akan pergi jalan-jalan dan nonton konser lagi nih. Tentunya nonton konser Jenny Blackpink. Semoga dia semuanya berjalan lancar, wah bisa bertemu dengan Jenny secara langsung adalah impian yang sangat luar biasa. Informasi selanjutnya juga nih ada dari Ayu Ting Ting tentunya. Jakarta Konser Week 2023 menghadirkan Ayu Ting Ting pemirsa di Pemarus Imul Daratista 14 Maret 2023 akan hadir konser yang sangat megah luar biasa Jakarta Konser Week 2023 akan dihadiri oleh para Dipadando terutama Ayu Ting Ting dan juga tak Daratista Wah, penampilan sangat luar biasa pasti akan ditunggu-tunggu oleh semua Orang jadi, untuk sama-sama jangan lupa ya. Empat belas, 2023 akan hadir. ITT bersama dengan Indol Daratista di Jakarta Consorium dua ribu dua puluh selanjutnya juga, nih pemirsa, ada video terbaru nih Dari Kisyo TV Yang memberikan gambaran Mengenai kedekatan Ayu dan juga Boy William Yang kemarin Ayu Titing sempat hadir di salah satu podcast Boy William bersama dengan keluarga Dan hari ini Ayu Tinting dan juga Boy memberikan kejutan lagi nih untuk sahabat semua di rumah yang pastinya sudah ditunggu-tunggu. Di mana di sini Ayu Tinting banyak sekali katanya mengomentari ku aja dari Boy William. Ketika Boy selalu ditanya oleh wartawan bahkan ketika Boy menjadi host, selalu salah nih ya di mata Ayu katanya. Tapi dengan begini adalah bentuk perhatian Ayu untuk ke Boy William kedepannya nih. Wah. Tom dan Jerry ini yang selalu ribut tapi selalu didikangan ini oleh kita semua. Dari sini ada ekspresi Boy William yang sangat luar biasa ditunggu-tunggu yang mengemaskan. Di mana di sini Boy? Yang memberikan pertanyaan dan juga jawaban yang sangat luar biasa nih untuk Ayu sumpah nih Ayu katanya kaget banget melihat ekspresi dari Boy William Yang penasaran seperti apa nih keseruan dan kepecahkan Ayu dan juga Boy Bisa langsung cucian ke channel YouTube-nya Kisyo TV sudah hadir hari ini ya Pastinya seru dan juga luar biasa nih Oke okay, sini juga mimin mau mengenai kegiatan NIT -NIT yang langsung -langsung dari story Bagi menyaksikan, semoga menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.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 In like in bed, oh, like dead, baby, my... Sumpah ini pulang ya karena aku... pagi ini dipanasin persembahan lauk dari Best market ada cuminya ini juga sedap banget nih ikannya, pedesnya gila. Ada rendang semalam ada dendeng, sekarang kita mau makan pakai cumi sama ikannya. Endul. Kita coba cuminya. Tadi semalam bangiler nih pengen makan ini. Ini nasinya benar Hmm. Hmm. Ikannya. Hmm, hmm, hmm, mantep bangetnya. dan Market. aku udah nggak mau makan. Sumpah ini pulang ya karena aku udah nggak mau makan nasi lagi. Cukup manasin ini dendengnya dari Ben's Market. Endul banget ini dendeng sumpeh aduh enak banget guys habis dipanas ini, hmm enak banget, hmm. jadi lengkap nih, ini malam sisa-sisanya kita taruh di kulkas tuh, ya yeah. ini endul ma tuh banyak macam-macamnya, hmm. ada cumi bawel, Terus juga ini ada dendengnya tuh ada rendangnya juga nih. Enak banget. uh best market semuanya ada di sini. The best. Hmm, hmm, hmm. Bagus nih kalau acara gini nih yang tua-tua pada masak biar inget masak gimana, ah. eh. Bagus, Bagus, Bagus nih kalau acara gini nih yang tua-tua pada masak biar inget masak gimana, ngalun pak. Kalau acara gini nih yang tua-tua pada masak bereninya, masak gimana, Bagus nih kalau acara gini nih yang tua Bagus nih kalau acara gini nih yang tua-tua pada masak masak gimana, Bagus nih kalau acara gini nih yang tua kalau acara gini nih, yang tuat-tua pada masak beri ingat, masak itu gimana, nggak eh. lupa. Eh. Bagus nih kalau acara gini nih, yang tuat-tua pada masak beri ingat, masak itu gimana, nggak lupa.